Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik yang kami banggakan pada kesempatan kali ini kita akan membahas kunci jawaban di halaman 163 bahasa Indonesia kelas 5 baik di halaman 163 ini sudah di... kita diberikan contoh jawaban di paragraf 1 ada ide pokok Kalimat utama dan kalimat penjelas Maka tugas kita adalah menjawab nomor 2, 3, dan 4 Baik, di halaman 163 langsung saja kita jawab untuk soal Untuk paragraf kedua Pengelolaan sampah yang kurang baik dapat menimbulkan masalah Pengelolaan sampah yang kurang baik dapat menimbulkan masalah Sampah yang dibuang sembarangan akan menumpuk berbau dan menjadi tempat berkumpul serta berkembangnya penyakit Sampah yang dibuang ke sungai dapat mencemari badan, air dan mengakibatkan penyumbatan yang bisa berdampak banjir Sampah yang dibakar juga akan mencemari udara, menurunkan kualitas lingkungan dan bisa berdampak pada pemanasan global Kalau sudah seperti ini, keadaannya rusaklah lingkungan kita Berikutnya, nomor 3. Pengelolaan sampah yang baik harus berwawasan lingkungan, menetapkan prinsip kemandirian yang produktif, dan mengedepankan prinsip 3M. Pengelolaan sampah yang baik harus berwawasan lingkungan, menetapkan prinsip kemandirian yang produktif, dan mengedepankan prinsip 3M. 3M merupakan singkatan yang terdiri atas mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang sampah Mengurangi sampah dapat dilakukan dengan cara mengurangi memakai plastik sekali pakai Kita dapat memilih untuk membawa tas belanja yang dapat dicuci dan dipakai berulang kali Prinsip memakai ulang adalah upaya menggunakan kembali bahan atau barang supaya tidak langsung menjadi sampah Contohnya, botol. Selai tidak dibuang, tapi masih dapat kita gunakan menjadi tempat pensil atau tempat bumbu. Mendaur ulang sampah dilakukan dengan mengol mengolah sampah menjadi bahan yang dapat digunakan. Misalnya, kemasan sabun cuci yang, yang dibersihkan dan dibentuk pola dapat dijahit menjadi tas belanja. Soal nomor empat, sampah dapat berubah menjadi berkah apabila kita bijak dalam mengelolanya. Sampah dapat berubah menjadi berkah apabila kita bijak dalam mengelolanya. Penanganan sampah yang baik dan benar juga akan menciptakan lingkungan yang bersih sehingga membuat hidup kita nyaman dan sehat. Hal itu dapat kita wujudkan melalui partisipasi dan peran aktif kita semua.